Kalau kita berbicara tentang kekayaan maka setiap orang pasti ingin kaya. Tapi kekayaan itu bisa menjadi manfaat bagi kita, tapi juga bisa menjadi motor bagi kita. Kalau kita senantiasa bersyukur, seberapapun harta yang kita miliki, maka kita akan merasa kaya. Akan tetapi, ketika kita banyak harta, semua kita punya, tapi kita lupa bersyukur, maka kebahagiaan di dalam hati, kekayaan di dalam hati itu sangat-sangatlah tiada. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada sebuah video yang membahas tentang lima negeri terkaya di malaysia saya penasaran sekali, banyak sekali negeri-negeri yang ada di Malaysia guys Tapi ada lima negeri saja yang merupakan negeri terkaya Apakah teman-teman sudah tahu? Kalau saya belum tahu ya guys Tapi kalau teman-teman sudah tahu, langsung saja komen di bawah Tebak negeri apa saja Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut Angka baiknya teman-teman sekalian untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Agar supaya mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru dan channel ini mengupload video sehari sekali, ataupun dua kali, teman-teman. Jadi, stay tune terus ya. Nah, di sini ada videonya dari Kopi Kopi Go Channel. Jadi, langsung saja di-subscribe link originalnya di deskripsi untuk menonton full videonya. So, jom kita tengok videonya. Let's go! Lima negeri terkaya di Malaysia. Oke, okay. lima Sabah. Sabah adalah negeri wow. kedua terbesar di Malaysia. Terkenal dengan industri pelancongan ah. Sabah memukau para pengunjung Dengan tempat-tempat menarik Seperti pulau-pulau yang cantik Flora dan fauna yang eksotik okay. Serta kawasan di atas gunung Kinabalu yang menawan Selain cantik. daripada industri pelancongan Disebabkan Sabah adalah sebuah negeri yang besar Sumber semula jadi negeri Sabah Menjadi ah. penyumbang utama kepada ekonomi negeri tersebut Seperti okay. sumber balak, sumber minyak dan gas wow. asli Namun begitu, walaupun Sabah mempunyai sumber yang banyak Menyumbang kepada ekonomi mereka. Tidak semua keuntungan ini digunakan untuk membangunkan Sabah, tetapi ianya disalurkan ke negeri-negeri yang lain, membuatkan pembangunan di negeri Sabah menjadi agak oh. perlahan. Walau bagaimanapun, ia tidak menafikan yang negeri Sabah antara negeri yang terkaya di Malaysia. Jika oh. pembangunan di Sabah setaraf dengan negeri-negeri kaya yang lain, tidak mustahil Sabah akan menjadi antara negeri paling terkaya di Malaysia. 4. Wow. Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah salah oh, satu Pinang. daripada 4 gergasi pusat pelancong. Terbesar di Malaysia Selain Sabah, Sarawak dan Melaka Negeri okay. ini antara negeri yang paling maju Di Malaysia, walaupun sebuah negeri yang kecil Tetapi okay. ia mempunyai Banyak tarikan pelancongan yang menarik Bukan sahaja tempat bersejarah Budaya dan makanan juga menjadi Tarikan utama di Pulau Pinang Selain industri pelancongan, industri pembuatan di negeri ini juga menyumbang kepada hasil ekonomi negeri tersebut Di bagian wow. utara negeri itu di kawasan Bayan Lepas terdapat ratusan kilang pembuatan syarikat bank. Oh jadi kalau di Pulau Pineng ini banyak sekali guys istilahnya syarikat-syarikat ataupun perusahaan yang ada di sana Bisa dikatakan juga mungkin pabrik juga banyak di sana guys Wow perusahaan seperti Dell, Motorola, Avago banyak banget ini ya seperti Dell, AMD, Tiga, Altaira, kurang lebih 300 Motorola. ya. Mereka wow. memilih Pulau Pinang karena kawasan bayan lepas adalah kawasan zona bebas cukai, membuatkan oh. kos pengeluaran lebih murah jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Pulau Pinang okay. diberikan julukan Silicon Valley Malaysia. Tiga. Sarawak terletak Mantap. di timur Malaysia. Sarawak adalah negeri Oh, Sarawak juga termasuk ya guys ya, mungkin karena berdekatan dengan Sabah, yang paling besar di Malaysia. Bukan sahaja mempunyai banyak okay. sumber asli mereka juga mempunyai banyak pusat pelancongan yang pelbagai Seperti gua Guania oh, dan Gua Mulu Tidak lupa juga flora dan fauna Seperti hidupan liar Borneo yang eksotik wow. Ekonomi mereka disumbangkan oleh hasil import dan ekspor Seperti hasil koko, pembalakan, kelapa sawit Dan mereka juga mempunyai resap minyak dan gas asli yang banyak Berbeza dengan wow. negeri jiran Sabah Hasil keuntungan sumber negeri mereka digunakan Untuk membangunkan negeri mereka sendiri Manakal... Ah, bedanya dengan Sabah itu Kalau Sabah Guys, kekayaan sumber kekayaannya itu dibangunkan untuk negeri-negeri yang lain, sedangkan Sarawak itu sendiri ya sumber kekayaan yang ada di Sarawak. Dia gunakan untuk membangun fasilitas yang ada di Sarawak, makanya dia semakin maju gitu, guys. Wah, ini Sabah harusnya seperti itu ya Alah, Walaupun negeri jiran Sabah juga sama kaya dengan hasil semula jadi ah, Banyak okay. keuntungan hasil bumi disalurkan ke negeri-negeri lain di Malaysia Dengan ah. strategi yang bijak dan teratur okay. Sarawak kini terletak di tangga yang ketiga Negeri paling okay. terkaya di Malaysia Dua, Johor, Johor. Buat masa ini, Johor wow. adalah negeri yang kedua terkaya di Malaysia Penganalisis ekonomi meramalkan pada tahun 2025 Johor oh. akan menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia Ini di. Tumbangkan oleh sebuah rancangan transformasi digelar Iskandar Malaysia untuk menjadikan negeri Johor sebagai sebuah pusat perdagangan ekonomi yang terbesar di Malaysia. Tidak lupa wow. juga, banyak tarikan akan dibina untuk menarik pelancong datang ke negeri tersebut. Ah. Salah satu daripadanya ialah Taman Tema Legoland. Di tahun yang akan okay. datang, peluang pekerjaan di negeri ini juga akan bertambah dua kali ganda ya? dan kadar gaji juga akan menjadi antara yang tertinggi di Malaysia. Woo. Guys. Berarti Johor ini bisa jadi tempat kedua mungkin ya Mungkin nanti akan jadi tempat pertama guys Karena gaji di Johor ini akan wow, Besar, paling tinggi di Malaysia katanya Negeri Johor juga giat menarik pelabur Untuk melabur ke negeri tersebut wow. Khususnya pelabur daripada Asia, Timur Tengah, dan Eropa Satu, selangor. Oh, Selangor Di tempat pertama adalah negeri Selangor pada tahun 2010, Bisa Selangor gitu ya? mencatatkan keuntungan kasar sebanyak 123 miliar untuk negara wow. secara langsung menyumbang kepada 23 hasil ekonomi negara. Disebabkan ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur terletak di Selangor, negeri ini menjalani Oh, saya baru istilahnya nge... kenapa istilahnya Selangor menjadi nomor pertama karena. Busat daripada kota itu sendiri ataupun ibu kota daripada Malaysia itu ada di Selangor guys. Makanya dia menempati tempat yang pertama. Tapi di tahun 2025 nanti akan tergeser oleh Johor. Uh. Persaingan yang sangat ketat ini, ya, tapi persaingan dalam negara yang istilahnya kita tahu semua bahwasannya di sana damai nyaman gitu guys. Ya. Ini pembangunan yang paling pesat jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Aha. dari segi pengangkutan, pembangunan dan infrastruktur. Penyumbang okay. utama kepada ekonomi negeri Selangor adalah aktivitas perdagangan menjadi ah, pusat pembuatan barang yang pelbagai seperti barang elektronik. Kimia hmm. dan kenderaan Antara yang terbesar di Malaysia Membuatkan aktiviti okay. import dan eksport aktif dijalankan Ramai pelabur asing yang memilih untuk melabur di negeri Selangor Karena Betul. ibu kota Kuala Lumpur terletak di negeri ini Selangor juga oh, menjadi okay. antara destinasi tumpuan pelancong Antara tarikan pelancong adalah bangunan ikonik Malaysia Yaitu menara berkembar Petronas Betul. Membuatkan Selangor adalah negeri yang paling terkaya di Malaysia. Terima kasih kerana menonton segmen Kupi Kupi okay. Fakta sokongan daripada anda amat kami hargai Sila Total. like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat. Subscribe ke saluran ini. Kami akan memuat naik video bermula pukul 8 pagi setiap hari. Like All amat right. sosial kami. Kupi Kupi Dilubah Oke okay guys, sudah selesai videonya. So agak-agak gimana ya? Baru tahu istilahnya ada lima negeri yang terkaya di Malaysia. Salah satunya adalah Selangor dan Johor. So sangat-sangat gimana gitu ya guys ya? Dua negeri ini memang terlihat ikonik sekali ya kan? Dengan Johor ataupun Kuala Lumpur itu memang udah semua orang pada tahu gitu kan? Dan masya Allah ya nanti Johor akan menempati tempat yang pertama seperti itu. Coba kita akan melihat komentar-komentar daripada netizen yang budiman. Aku orang Johor tak kira negeri manapun yang kita nakkan Malaysia harmoni selamanya betul sih, ya kan? mau berasal dari negeri mana kalian itu. Ya, yang penting istilahnya di sana itu harmoni, nyaman, enak, asli dan lain sebagainya ya. Syabas 5 seranai buah negeri yang terkaya di Malaysia. Maklumat cukup berguna untuk menambah ilmu pengetahuan umum hal ehwal dalam Malaysia. Oke, seranai 5 buah negeri yang terkaya di Malaysia. Yang pertama adalah Selangor, Johor, Sarawak, Pulau Pinang, Sabah. Terima kasih. Jadi di sini di komen biar orang nggak nonton lama, ya. Oke, okay, aku bangga menjadi anak kelahiran Pulau Pinang karena banyak perkampungan budaya permakanan oke okay, dan bangunan bersejarah. Saya bangga jadi anak Selangor. Oke, okay, banyak komen juga ya di sini ya kan? Hmm, sepatutnya Sabah dan Sarawak, negeri paling maju di Malaysia, tapi sayang karena memang kekayaannya itu. Dibagikan kepada negeri-negeri yang lain juga seperti itu Semua negeri banyak berjasa dekat negara kita Bukan Sabah, bukan Sarawak, bukan KL dan lain-lain negeri Tapi semua dah banyak berjasa Kita bersatu padu bangunkan negara Malaysia di persada dunia Bangga jadi Sabahan Tanah banyak, ladang luas, pemandangan cantik, banyak tempat menarik Ya pokoknya istilahnya di sini kita bisa lihat bahwasannya mau dari negeri manapun negeri Sarawak, Sabah, KL El manalah seperti itu, Selangor dan lain sebagainya banyak komen-komen di sini kita itu berbangga seperti itu dengan negeri-negeri kita itu sendiri karena istilahnya mereka yang hanya diinginkan oleh mereka daripada netizen yang budiman ini adalah kenyamanan keharmonisan yang ada di dalam negaranya. So terima kasih buat teman-teman semua terima kasih banyak ya dan untuk 2022 ini, updateannya apa ya guys, pasal istilahnya 5 negeri terkaya di Malaysia langsung saja komen di bawah, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, jangan lupa buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya di etchamojib atau bisa langsung di komentar terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh